Warga desa Tuliang, kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dihebohkan dengan fenomena alam berupa hujan es. Fenomena alam hujan es yang baru pertama kali terjadi itu diunggah oleh akun Facebook bernama Yani Janiraum. Fenomena alam hujan es di Tuliang Kakas. Jam 14, sebelum ibadah PKB Jemaat GMIM Karunia Tuliang, tulis Yani di lini masa Facebook, Minggu, tanggal 14 Februari 2021. Menurutnya, fenomena itu terjadi sebelum ibadah pria kaum Bapak, PKB, dan dalam keadaan hujan deras disertai kilat membuatnya takut untuk keluar. koordinator operasional stasiun meteorologi Samratulangi Manado Ben Arter Mall ketika dikonfirmasi oleh MNC Media Portal Indonesia mengatakan jika dilihat di wilayah Minahasa terjadi cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh awan cumulonimbus untuk cuaca ekstrim tersebut dapat menyebabkan terjadi hujan es yang diakibatkan oleh kondisi atmosfer yang jenuh dan awan cumulonimbus yang telah mencapai inti kondensasi membentuk butiran-butiran es. Kristal es dalam awan, kata Ben. Butiran-butiran es tersebut menurutnya jatuh dan tidak bisa dihalangi oleh atmosfer sehingga sampai ke permukaan bumi dengan ukuran yang bervariasi. Menurut pantauan kami Untuk wilayah Kakas memang terbentuk awan cumulonimbus yang sangat signifikan dengan suhu puncak awan yang sangat dingin, pungkasnya